bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persiapkan untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya tujuannya channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Di laman akun Instagram pribadinya, Bunda Lesti satu jam yang lalu ini mengunggah foto Persahabat ya, momen ketika di acara Mama Gigi Wah, masalah banget ya, acara The Sultan nih luar biasa Alhamdulillah Bunda Lesti persahabat ya tentu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik Bunda Lesti pun menuliskan sebuah kalimat Congrats Kak Gigi Raffi Nagita 1717 17. Congrats ya untuk Mama Gigi Semoga tentunya selalu sukses dan jaya selalu Amin Dan kita lihat juga persahabat Kegap berikutnya vitamin bahagia kita dapatkan di malam hari ini Disimak baik-baik Masya Allah Bunda Lesti Ini sedang bernyanyi di restonya Kak Sandy Persahabat ya Aduh ini cute banget nih Idola kesayangan kita semuanya Makin bangga Makin bahagia sekali bersahabat ya Disitu Bunda Lesti lagi bernyanyi Masya Allah Hingga penonton pun Ini sorak semangat bersahabat ya Banyak sekali yang videoin Aduh Masya Allah banget Pastinya tentunya vitamin bahagia Selalu didapatkan Dari idola kesayangan kita langsung bersahabat ya Dan kita Tetap doakan yang terbaik Semoga Bunda Lesti selalu sehat Selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan ke kabar berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada kabar yang sangat membanggakan juga untuk kita semuanya dari akun Leslar Metaverse Kembali ucapan selamat persahabat ya untuk peluncuran Leslar Metaverse Kali ini dari CR Julie persahabat ya Kita lihat dan disimak di kalimat kursi ini tuliskan Thank you, CR Juli for reviewing Leslar Metaverse. CR Juli adalah salah satu YouTuber yang juga aktif membahas dan mengulas mengenai proyek-proyek kripto dari berbagai negara. Kali ini, CR Juli membahas tentang prestasi proyek Leslar Metaverse yang berhasil menjual 555 BNB dalam 30 detik pada saat free sale. Semoga Leslar Meta semakin mendunia Amin Ini juga kebanggaan yang patut kita banggakan bersahabat ya Semoga Leslar Meta mendunia go internasional dan selalu sukses dan berkembang Kita masih menunggu kejutan lain bersahabat di malam hari ini Pastinya kita menunggu cidukan vitamin terbaru dari idola kesayangan kita Jangan kemana-mana tetap stay tune